Nah, nah, nih belum dapat lagi nih kita nih. Slow aja santai-santai dulu kita. Lu kodok tanggung Oke, okay, kodoknya connect. Si JJ, JJ connect ya JJ.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 Ikan salmon, waduh, waduh, waduh, woi, ikan salmonnya kau ke belakang, cuma dapat dua ribu perak, bosku.